Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Suartini dari kelas 5A Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengujian hipotesis sampel kecil untuk new dan MIU 1 new 2 Nah, ukuran sampel itu harus cukup besar yaitu Z sama dengan teta topi dikurang teta 0 dibagi sigma teta topi nah di sini diasumsikan bahwa Y1, Y2 sampai dengan Yn itu menunjukkan sampel acak berukuran n dari normal distribusi dengan min diketahui miu dan varians tidak diketahui sigma 2 nah jika Y dan S menyatakan sampel min dan sampel standar deviasi Masing-masing dan jika H0, MIU sama dengan MI2, itu benar, maka T sama dengan Y bar dikurang MIU0 dibagi S dibagi akar N, dan memiliki distribusi T dengan N 1DF. Nah, penolakan yang tempat daerah untuk alternatif ekor atas HA itu MIU sama dengan MIU0 yang diberikan oleh RR sama dengan. T lebih besar dari T alpha di mana T alfa itu seperti yang T, T lebih besar dari T alfa sama dengan alfa untuk T distribusi dengan n 1 df. Nah, di sini ada small sample test untuk mu. Nah, di sini kita asumsikan Y1 Y2 sampai dengan Yn itu sampel acak dari normal distribusi dengan varian Yi sama itu sama dengan mu. H0 MIU sama dengan Miu 0 jadi untuk HA nya itu untuk MIU lebih besar dari μ 0 itu alternatif ekor atas dan MIU kurang dari μ 0 itu alternatif ekor bawah dan MIU tidak sama dengan μ 0 itu alternatif dua sisi sehingga rumus statistik uji T itu sama dengan Y -M -M dibagi S dibagi akar N dan untuk wilayah penolakan itu, T lebih besar dari T alpha itu RR ekor atas, dan T kurang dari min T alfa, itu RR ekor bawah, dan nilai mutlak T lebih besar dari T per 2 itu RR dua sisi. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel untuk nilai-nilai dari T alfa dengan V sama dengan N min satu DF. Nah, di sini ada contohnya, yaitu. Diberikan kecepatan moncong dari 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan men sampel dan simpangan baku sampelnya bar sama dengan 2.959 dan S-nya itu sama dengan 39,1. Pabrik mengklaim bahwa bubuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Nah yang ditenakan apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrik pada tingkat signifikansi pada 0,025 Nah untuk menjawabnya kita asumsikan bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal Dan akan diuji H0 itu miu sama dengan 3000 dibandingkan alternatif h Alpha sama dengan Mu kurang dari 3000 Daerah penolakan itu diberikan oleh T kurang dari Negatif T 0,025 Yang T 0,025 itu sama dengan Minus 2,365 Dimana T memiliki V sama dengan N-1 sama dengan 7DF Sehingga untuk T nya Sama dengan Y bar dikurang Mu per S dibagi akar N dari rumus sebelumnya Dan memperoleh hasil 2.959 dikurang 3.000 Dibagi 39,1 Dibagi akar 8 Nah, dan itu menghasilkan negatif 2,966 Nah, nilai ini jatuh di daerah penolakan Sehingga untuk nilai T-nya itu sama dengan negatif 2,966 Itu kurang dari negatif 2,365 karena hipotesis nol ditolak pada apa sama dengan 0,025 tingkat signifikansi maka dapat disimpulkan bahwa bukti yang cukup ada untuk bertentangan dengan klaim pabrik dan bahwa maksud sebenarnya kecepatan moncong itu kurang dari 3000 kaki per detik di 0,025 pada tingkat signifikansinya nah di sini ada aplikasi kedua dari distribusi t Nah, aplikasi kedua dari distribusi T itu merupakan dalam membangun uji sampel kecil untuk membandingkan rata-rata dua populasi normal yang memiliki varians yang sama. Nah, di sini kita memperkirakan bahwa sampel acak itu independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal. Y11, Y12, sampai dengan Y1N dari yang pertama. Dan dari yang kedua itu Y21, Y22, sampai Y2N2. Dimana main dan varian dari I populasi TH adalah MuI dan Sigma kuadrat Untuk I-nya itu sama dengan 1, 2. Lalu kita asumsikan bahwa Y bar I dan SI kuadrat untuk I sama dengan 1, 2 adalah main dan varian sampel yang sesuai asumsi ini akan terpenuhi jika SP kuadrat itu sama dengan N1 dikurang 1 dikali SI kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurang 2 itu merupakan estimator dikumpulkan untuk sigma kuadrat sehingga untuk T nya sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 Dikurang mu1, dikurang mu2 Dibagi SP Akar dari 1 per N1 Ditambah 1 per N2 Nah, itu yang memiliki testagen dengan N1 plus N2 Dikurang 2DF Nah, jika kita ingin menguji hipotesis nolnya H0 Mu1 dikurang mu2 Itu sama dengan D0 Nah, untuk beberapa nilai tetap dari D0 Nah, jika H0 benar, itu maka T-nya seperti ini, Y bar 1 dikurang Y bar 2 dikurang D0, dibagi SP, ak akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Ini sama dengan yang ini, yang Mu1 dikurang Mu2 kita ganti dengan D0, karena diketahui dari sini dari mu1 dikurangnya 2 itu sama dengan d0 sehingga kita tulis dengan d0 kemudian yang memiliki distribusi testadens n1 ditambah n2 kurang 2 df nah untuk uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi nah di sini kita asumsikan sampel bebas dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat H0, H0nya Mu1 dikurang Mu2 sama dengan D0, sehingga kita tahu bahwa HA ada tiga yaitu Mu1 dikurang Mu2, itu lebih besar dari D0, yang disebut alternatif ekor atas, untuk Mu1 dikurang Mu2 itu kurang dari D0, alternatif ekor bawah, dan untuk Mu1 dikurang Mu2, tidak sama dengan D0, maka alternatif dua sisi, dan untuk rumus statistik uji T-nya Itu sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 Dikurang di N0 Dibagi SP Akar dari 1 per N1 Ditambah 1 per N2 Dimana SP itu sama dengan Akar dari N1 dikurang 1 Dikali S1 kuadrat Ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat Dibagi N1 plus N2 Dikurang 2 Dan untuk wilayah penolakannya Itu T lebih besar dari T alpha, RR ekor atas. Dan untuk T kurang dari negatif T alpha, itu RR ekor bawah. Dan untuk nilai mutlak T lebih besar dari T alpha dibagi dua, maka RR dua sisi. Nah, di sini diketahui bahwa P lebih besar dari T alpha itu sama dengan alpha. Dan derajat kebebasannya, V sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Nah, di sini ada contoh untuk Materi sebelumnya yaitu, di sini kita diberikan data tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perakitan prosedur menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Nah, contoh datanya adalah sebagai ditunjukkan pada tabel 10.3 Nah, apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata yang sebenarnya? Nah, waktu perakitan untuk mereka yang terlatih itu menggunakan dua metode Tes di alpha sama dengan 0,05 tingkat makna Nah, ini adalah tabel dari 10.14 Nah sini ada prosedur standarnya yaitu ada N1 itu sama dengan 9 Y bar satunya 35,22 detik Dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan 9 Y1I dikurang Y bar 1 dikuadratkan Sama dengan 195,56 Nah untuk prosedur barunya itu ada N2 sama dengan 9 Dan untuk Y bar 2 nya sama dengan 31,56 detik dan untuk sigma I sama dengan 1 sama dengan 9-nya, Y2I dikurang Y bar 2 dikuadratkan itu sama dengan 160,22. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan menguji H0 untuk mu1 kurang mu2 itu sama dengan 0 terhadap alternatif HA, yaitu mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, disini mengakibatkan akan menggunakan uji dua sisi yang Nah, untuk rumus statistik ujinya yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 dikurang D 0 Dibagi SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 Dengan D 0-nya itu sama dengan 0 Dan untuk daerah penolakan untuk apa itu sama dengan 0,05 Yang sudah diketahui pada soal sebelumnya Nah, itu... Untuk nilai mutlak T Lebih besar dari T alpha per 2 sama dengan T 0,025 Dan ini bernilai sama dengan 2,120 Karena T itu didasarkan pada N1 plus N2 dikurang 2 Dan sama dengan 9 ditambah 9 dikurang 2 Dan memperoleh hasil 16 Df maka diperoleh untuk nilai statistik ujinya yaitu SP sama dengan akar dari SP kuadrat sama dengan akar dari 195,56 ditambah 160,22 dibagi 9 tambah 9 2. Nah, itu memperoleh hasil akar dari 22,24 sama dengan 4,716. Sehingga untuk nilai T-nya itu sama dengan nyebar 1 dikurang nyebar 2 dibagi SP Akar dari 1 n 1 ditambah 1 n 2 35,22 diturang 31,56 dibagi 4,716 akar dari 1/9 ditambah 1/9 dan memperoleh hasil sama dengan 1,65 Nah di sini nilai ini tidak jatuh di daerah penolakan yaitu nilai mutlak dari T lebih besar dari 2,120, Nah, oleh karena itu, hipotesis 0 tidak ditolak Karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata perakitan kali Untuk dua periode pelatihan di alpha sama dengan 0,05 tingkat signifikasinya dan nah, di sini kita perhatikan bahwa belum menerima H0 Mu1 dikurang Mu2 itu sama dengan 0 Sebaliknya, ini menyatakan bahwa kita kekurangan bukti yang cukup